seven of one ataupun tujuh tomat untuk zodiak yang pertama kita mempunyai seseorang yang berzodiak Leo yang dimana di sini digambarkan seorang Leo memiliki potensi untuk tajam, lintir serta kaya raya di bulan Mei tahun 2021 di sini digambarkan seorang Leo merupakan sosok seseorang yang kuat tangguh tidak mau menyerah serta berjuang di dalam menelusuri pekerjaan menelusuri kehidupan sampai dia mendapatkan hasil sampai seorang Leo mendapatkan keuangan yang meningkat serta kehidupan yang meningkat dan disini juga digambarkan bahwasanya seorang leo merupakan sosok seseorang yang direkomendasikan ataupun yang direksikan akan menjadi atasan di dalam suatu dunia usaha ataupun di dalam suatu dunia perkantoran dan disini juga digambarkan serta tidak tertutup kemungkinan seorang leo akan membuka suatu usaha yang dimana sini usaha tersebut miliknya sendiri yang akan membutuhkan orang lain serta memimpin orang lain di dalam kategori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 dan memiliki potensi untuk menjadi jiwa pemimpin serta memiliki potensi untuk membuka usaha sendiri yang memimpin banyak orang yang dimana selalu didukung oleh orang-orang tersebut dan didukung oleh orang tua leo sendiri dan untuk kartu kesimpulannya adalah The Tower jalan umumnya The Tower itu diartikan perubahan yang mendadak siklus yang mendadak perubahan di dalam kehidupan serta peningkatan kehidupan dan jika kartu The Tower kita gabungkan dengan Zedek yang pertama di sini menggambarkan perubahan yang mendadak situs kehidupan akan dirasakan oleh seorang Leo di bulan Mei tahun 2021 yang dimana sini Gambarkan seorang Leo akan memiliki potensi tajam lintir serta kaya kaya dan tidak tertutup kemungkinan seorang Leo di sini akan membuka suatu usaha yang dimana di sini usaha milik sendiri yang membutuhkan orang banyak yang dimana juga di sini seorang orang tua dan orang-orang sekitar akan mendukung seorang Leo untuk mendapatkan potensi kaya raya serta tajam lintir di bulan Mei tahun 2021 dan terusdik yang kedua adalah Suri Oxford ataupun tiga pedang. Untuk subjek yang kedua kita mempunyai seseorang yang bersuara Aris yang dimana di sini digambarkan seorang Aris memiliki potensi untuk terus melintir serta kaya raya di bulan Mei tahun 2021. disini digambarkan juga bahwasannya seorang Aris akan mendapatkan tawaran pekerjaan yang banyak tawaran pekerjaan yang besar yang dimana di sini akan mengubah atau ke kehidupan keuangan finansial seorang Aris akan lebih baik lagi di bulan Mei tahun 2021. Dan di sini tidak tertutup kemungkinan Bahwasannya seorang Aris akan mendapatkan dukungan support dari seorang pasangan, sebuah keluarga, dan dari orang-orang terdekat Aris sendiri. Dan di sini juga menggambarkan bahwasanya pekerjaan yang dilakukan seorang Aris akan membuatkan hasil yang maksimal di bulan Mei yang menampak positif kepada kehidupannya. Dan untuk support energinya adalah Kenaik Okap secara umumnya kenaik of itu diartikan seseorang yang usianya di bawah 30 tahun seseorang yang sudah dewasa seseorang yang dekat dengan aris sendiri dan di sini menggambarkan sosok seorang aris merupakan sosok seseorang yang berpotensi tajam melintir di bulan Mei tahun 2021 yang dimana di disini dikarenakan seorang aris mendapatkan tawaran pekerjaan yang bertambah positif kepada kehidupan yang dimana di sini didukung oleh pasangan orang-orang terdekat serta rekan-rekan aris sendiri dan jika kartu The Tower, kita gabungkan dengan zodiak yang kedua di sini, menggambarkan perubahan kehidupan. Siklus kehidupan akan dirasakan oleh seorang aris di bulan Mei tahun 2021, yang dimana di sini kehidupannya akan membaik, finansialnya akan lebih bagus, keuangannya akan meningkat, karirnya akan meningkat, yang dimana di sini dikategorikan seorang aris akan menjadi seseorang yang kompetensi tajam melintir dan kaya raya di bulan Mei tahun 2021, yang didukung oleh pasangan orang terdekat, keluarga, dan rekan-rekan aris sendiri. Dan untuk zodiak yang ketiga adalah Five of sword, ataupun Lima Pedang. Untuk zodiak yang ketiga kita mempunyai seseorang yang berzodiak Gemini yang dimana di sini seorang Gemini memiliki potensi untuk tajir belintas serta kaya kaya di bulan Mei tahun 2021. Di sini juga digambarkan bahwa saya seorang Gemini merupakan sosok seseorang yang tangguh pantang menyerah. Dan pandai melihat situasi kondisi serta peluang untuk membuka usaha, yang dimana di sini akan meningkatkan kehidupan keuangan finansial seorang domini sendiri, dan di sini tidak tertutup kemungkinan bahwasanya seorang Gemini akan melakukan suatu kerjasama partner dengan orang lain, yang mana di sini akan memperbaiki positif kepada kehidupan keuangan seorang domini sendiri. Dan untuk support energinya adalah naik one cara unik naik opal itu diartikan seseorang yang usianya 2-3 tahun seseorang yang sudah matang pikirannya dan seseorang yang dekat dengan Gemini sendiri dan disini menggambarkan seorang Gemini merupakan sosok seseorang yang memiliki potensi tajam melintir setelah karir raya di bulan Mei yang dimana dikarenakan di sini seorang Gemini merupakan sosok-seseorang -sosok yang pantang menyerah dan pandai melihat situasi kondisi melihat peluang usaha yang dimana akan berdampak positif kepada kehidupan dan disini seorang Gemini akan didukung penuh oleh pasangan orang-orang terdekat serta sahabat, sahabat Gemini sendiri dan of one ini bisa disimpulkan seseorang yang berpartner ataupun kerjasama dengan seorang Gemini di dalam kategori usaha. Dan jika kartu ditawar kita gabungkan dengan sudut yang ketiga di sini menggambarkan perubahan yang mendadak, siklus yang mendadak akan dirasakan oleh seorang Gemini, dimana mana di sini dikarenakan seorang Gemini pandai melihat situasi, pandai melihat peluang usaha yang sangat berdampak positif kepada kehidupan, yang dimana mana di sini didukung oleh sahabat rekan pasangan dan seorang kenaik open itu merupakan orang yang menjalin kerjasama dengan Gemini sendiri yang akan berdampak positif kepada kehidupan Gemini dan kehidupan rekannya sendiri nah, disinilah seorang Gemini dikategorikan memiliki potensi tajam melintir serta kaya raya di bulan Mei tahun 2021 dan untuk zodiak yang keempat adalah dua pentakel ataupun dua koin. Untuk sudut yang keempat, kita mempunyai seorang yang berzodiak Pisces, yang di mana di sini digambarkan seorang Pisces akan memiliki potensi hasil melintir dan kaya raya di bulan Mei tahun 2021. Di sini digambarkan keuangan seorang Pisces dalam kategori keseimbangan stabil dan ingin mengambil satu langkah untuk meningkatkan kehidupan keuangan lebih bagus lagi. Dan di sini juga seorang Pisces tidak mau berbahan di dalam kategori nyaman ataupun kestabilan tersebut serta memperkenankan diri untuk melihat satu peluang usaha yang dapat mendongkrak kehidupan keuangan serta finansial bisa sendiri dan di sini satu usaha akan dilakukan oleh seorang epsis dan akan membuatkan hasil yang maksimal kepada kehidupan bisa sendiri dan untuk support energinya adalah Queen of Swat secara umumnya Queen of Swat itu diartikan seorang wanita yang sudah matang pikirannya seorang yang sudah dewasa serta seseorang yang dekat dengan bisa sendiri dan di sini menggambarkan seorang Pisces merupakan sosok seseorang yang berpotensi tajam melintir serta kaya raya di bulan Mei tahun 2021, yang dimana disini sini dikarenakan orang Pisces mengambil satu langkah satu peluang untuk membuka usaha untuk meningkatkan kehidupan yang didukung penuh oleh pasangan serta orang-orang terdekat Pisces sendiri. Dan jika kartu ditawar kita dengan sudik yang keempat di sini menggambarkan siklus kehidupan, perubahan kehidupan akan dirasakan oleh seorang Pisces, yang dimana di sini seorang Pisces akan mengambil satu langkah satu peluang satu risiko. Untuk meningkatkan keuangan dan tidak mau bertahan dalam zona nyaman, zona stabil keuangan, dan di sini seorang pasangan akan selalu mendukung memberikan masukan kepada seorang Pisces agar lebih semangat dan lebih fokus, yang dimana hasilnya akan maksimal serta berdampak positif kepada keuangan kehidupan Pisces di bulan Mei tahun 2021. Sehingga di sini, seorang Pisces dikategorikan seseorang yang berpotensi tajam melintir serta kaya raya di bulan Mei tahun 2021 di sini bisa kita simpulkan, empat zodiak yang berpotensi tajam melintir serta kaya raya di bulan Mei tahun 2021 adalah yang pertama zodiak Leo, yang kedua zodiak Aris, yang ketiga zodiak Gemini, dan yang keempat adalah zodiak Pisces. Baik, mungkin cukup sekian dari saya tentang empat zodiak yang berpotensi tajam melintir di bulan Mei tahun 2021. Semoga bermanfaat. Ingat, like, komen, dan bagikan video ini ke media sosial kalian agar yang lain juga tahu informasi ramalannya. Akhir kata, saya ucapkan wassalam.